Oh. Oh, oh. Yo, subscribe Yuk berbagi tim ye. <laughs> Bánh kosong-kosong ya. Ora gol-gol Oh, kiper. Wah, hampir saja terjadi gol. Cool. Hampir Ada satu penonton dari kawasan sedalam Yang malu-malu <tuk> nah, Ayo langsung serangan Wah, pemain dari Bulanda satu kosong masuk. Oke, Ayo! Bagi pernya mengalamun Dua Wah. Korbannya pot dari Yuk lanjutkan. lepas baju yan Look at it. Look it. do oh, sekali kok nggak sikir. nah hmm. ayo wajib mati sana jid oh, no. lus ah jadi pingin main bola ini kenapa oh, kamu nah. kenapa tuh happy parkir parkire sing salah gol ye sampeyan langsung nyeri kok ya yeah. Wah, oh mincer oh. ini ya.